Setelah sukses membintangi drama Lover of the Red Sky, An Yeo akan kembali lewat drama terbarunya, Business Proposal. Kali ini ia akan beradu peran dengan Kim Sejong. Business Proposal adalah drama Korea yang diangkat dari novel web yang diadaptasi menjadi webtoon. Drama ini memiliki genre komedi romantis yang bercerita tentang seorang pekerja kantoran yang melakukan kencan buta untuk menggantikan temannya. Namun, dia terkejut dan menyembunyikan identitasnya setelah mengetahui jika dia melakukan kencan buta dengan CEO perusahaannya Drama ini menggaet aktor dan aktris berbakat seperti An Yo Sob, Kim Sejong, Kim Min Kyu, Sol In Ah, Lee Dok Hwa, Kim Kwang Kyu, Jung Yong Jo, Kim Yun Suk, Song Won Sook, jung Chan Fikton, dan lainnya Drama ini akan disutradarai oleh Park Soon-ho yang pernah menggarap Drakor hits Walk of Love dan The Suspicious Partner, serta akan diproduksi oleh Cross Pictures. An Yo-sop akan berperan sebagai Kang Tae-mu, generasi ketiga dari orang yang sangat kaya raya. Meskipun dari luar dia sering terlihat dingin dan pemarah, Kang Tae-mu sebenarnya memiliki sisi tak terduga yang membuat hati berdebar. Dia adalah seorang workaholic yang punya penampilan memukau, otak jenius, dan keterampilan yang mengesankan sebagai seorang pengusaha. Meski hampir sempurna, dia membenci kebohongan dan punya trauma karena cinta di masa lalu. Kim Sejong akan memerankan karakter Shin Hari, seorang pekerja kantoran yang bersemangat dan punya optimisme tinggi. Shin Hari yang hanya ingin jadi pekerja kantoran biasa, tidak punya ekspektasi tinggi saat diminta pergi kencan buta menggantikan temannya yang kaya raya. Namun dia sangat terkejut ketika menemukan fakta bahwa teman kencannya adalah CEO perusahaannya sendiri. Sinhari pun menyembunyikan identitasnya yang unik dan energi berganti dengan wanita cantik dan karismatik saat kencan buta. Sol In ah akan memerankan sahabat Sinhari yang bernama Jin Yongso yang juga merupakan anak tunggal dari ketua Marin Group. Meskipun tipe gadis yang membuat banyak pria naksir, dia masih menunggu cinta sejatinya. Kim Min-kyu akan berperan sebagai Cha Sung-hun, kepala sekretaris yang tampan dan handal. Dia sudah seperti saudara kandung dengan Kang Tae-mu. Dia, Jin Yong-so, dan sepupu Jin Yong-so, Jo Yo-jung akan terjebak dalam romansa Cinta Segitiga yang mendebarkan. Drama ini juga dibintangi oleh Lee Do Hua hwa sebagai Kang da -gu, presiden perusahaan makanan Kefres dan kakek Kang Tae-mu. Kang Dagu sangat menyayangi cucunya meski terlihat tegas dan serius. Kim Hyun Suk akan berperan sebagai manajer Yo Ijo yang merupakan bos Sin Hari. Ayah Sin Hari, Sin Jong Hae akan diperankan oleh Kim Kwang Kyu sedangkan ibunya Han Mi Mo akan diperankan oleh Jung Yong Jo. Adik laki-laki Sin Hari yang bernama Sin Hamin akan diperankan oleh Byung Chan Victon. Song Won Sok juga akan membintangi drama sebagai chef tampan Lee Min Wo yang berteman dekat dengan Shin Hari. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian menunggu drama ini?